yang paling mampu bagaimana Rasulullah ketika dicaci maki, Rasulullah tidak pernah membalas cacimaki bahkan yang tukang meludai ketika beliau lewat kukmum tersebut tukang meludai Rasulullah dicari kalau tidak ada temben kemana kata-kata dengar sakit bahkan Rasulullah memberikan kurma yang paling baik dan seterusnya cinta ini sudah sangat populer begitulah indahnya bagi dana